Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama gua dan udah welcome back to my channel Oke okay, jadi di sini gua bakalan uh, nge-review salah satu HP keluaran terbaru sih uh, itu Samsung Galaxy A52 Oke okay, Langsung saja simak videonya dan sini gua bakalan ngejelasin sedetail mungkin mudah-mudahan tidak ada yang terlewat Oke okay? langsung saja simak videonya around your Jaringannya sudah support 5G ya, untuk launching pertama kalinya pada tanggal 17 Maret 2021, bodi dimensinya 159.9 kali 75.1 x, 75 x 8.4 mm Untuk beratnya sekitar 189 gram, build glass front Gorilla Glass 5 plastic bag Simnya single sim, nano sim, or hybrid, dual sim, nano sim, dual standby, IP67 dash atau water resistant untuk tampilannya, tipe Super AMOLED 120Hz, 800 nits, size 6,5 inci, 101 uh, 0 cm, resolusinya 1080 kali 2400 pixel Protection-nya Corning Gorilla Glass 5, OS-nya atau Android 11, One UI 3.1, chipset-nya Qualcomm SM7225, Snapdragon 750G 5G CPU octa core 2x2.2 GHz Kryo 570 dan 6x1.8 GHz Kryo 570. GPU-nya Adreno 619, memorinya card memorinya card slot micro SDXC, user share SIM slot. Internalnya ada yang 128 GB dan RAM-nya 6 GB, ada yang 128 GB RAM-nya 8 GB dan ada yang 256 GB RAM-nya 8 GB. Untuk main kameranya 64MP, 12MP, 5MP, 5MP. Fiturnya LED flash panorama HDR. Videonya support 4K, 30fps, 1080 nya bisa 30fps atau 60fps. Uh, untuk kamera depannya 32MP uh, sudah wide. Dan juga fiturnya HDR. Videonya support 4K, 30fps, dan 1080. 30fps untuk suaranya lo speaker yes with stereo speaker 3.5 mm jack yes untuk welannya Wifi 802 11a BGN AC dual band Wifi direct hotspot Bluetoothnya 5.0 A2 dpla GPS yes with agps blonas Galileo, bds nfc yes market region dependent radio on specific USB USB Type C 2.0 USB on the go uh, fiturnya sensor fingerprint under display optical Acceler accelerometer giro, giro proximity compact uh, baterainya tipe lipo 4500 mAh non removable Charging fast charging 25 watt 50% in 30 menit. Uh, Misnya color uh, ada beberapa pilihan warna yaitu uh, awesome black, uh, awesome white, uh, awesome violet, uh, awesome blue. Uh, modelnya SMA526B, SMA526B atau D Garin DS, SMA5260, SMA526W. Uh, harganya sekitar empat ratus delapan puluh empat atau kalau untuk euronya tiga ratus eh, euro dan untuk harga di Indonesia nya sekitar lima jutaan dan di sini gue lagi mencoba fitur-fitur eh, dari kameranya untuk videonya itu udah bagus dan untuk fotonya itu juga udah keren ya eh, dia bisa di zoom Uh, sampai kali 10 zoomnya untuk yang terjauhnya 0,5 itu uh, yang wide nya untuk tampilan jauh Oke, okay, jadi ini untuk tampilan kamera depannya, nanti gue bakalan memberikan hasil foto kamera belakang dan kamera depannya dan untuk hasil videonya juga seperti apa nanti gue bakalan masukin di akhir video ini. ha <laughs>